cita dua dua bulu. dua dua lonceng busana bagam kakang bayu teranggala pemaduan dua gaya busana adat Yogyakarta dan Surakarta turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan pakem duta wisata Trenggalek yang mana secara historikal Trenggalek pernah terbagi atas dua wilayah kekuasaan tersebut. Inilah grand launching dari batik Andini Bulan! Batik Andini Bulan ini adalah batik baru. Kenapa di launching batik baru? Pasti pertanyaannya ternyata motif batik di Trenggalek itu banyak. Dan memang saya jelas iya, Karena dengan banyaknya varian yang bisa kita berikan Maka banyak pula peluang pendapatan yang bisa kita raih Dari para konsumen yang datang dengan melihat banyak varian Yang dimiliki oleh Kabupaten Bengale Batik adalah warisan kekayaan Indonesia Saya menyadari perlu diupayakan menggali inspirasi batik Yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing daerah Indonesia. Di Trenggalek sendiri menyimpan daya tarik begitu luar biasa, tidak hanya di mata Indonesia, tetapi juga di mata dunia. 2018 hingga 2019 Tenggalek empat kali menerbangkan batik ke internasional. Yang pertama batik Trenggalek melenggang dalam London Fashion Week, yang kedua Paris Fashion Week, ketiga Kolombia dalam ajang perdamaian dunia. Keempat, Netherlands Fashion Week, dan siap-siap tahun 2020, Batik Tenggalek akan hadir pada Indonesia Fashion Week di Jakarta, yang akan digelar insya Allah bulan April 2020. Please welcome Iba Sabatay. selalu aku yang Pernahkah kau pergi sedikit terhenti ku? Oh, aku yang? Boleh orang lain memandang sebelah mata teranggale, tapi jangan sampai kita sendiri yang memandang sebelah mata teranggale. Kita harus mencintai teranggale. Kita harus berbuat sesuatu untuk Trendale. Minimal kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu, please jangan jadi bagian yang rusak Trendale. Sepakat! Kita maju bareng-bareng ya! 2020 lebih optimis! Tahun depan kita punya 100 event baru, 100 event selama satu tahun, dan itu jumlah yang luar biasa, bakal banyak turis, bakal banyak atraksi, dan saya pingin kalian semua jadi bagian dari kemajuan Trendale. Yeah! Oh